Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ketemu lagi dengan Nyanya Emet Kali ini Aku mau buat bawang goreng Dari kedua jenis Bawang merah ini Bagaimana hasilnya Kita lihat nanti ya Oke teman-teman kita akan mulai mengirisnya. Kita mulai dari bawang sumenat. Api sedang, tapi minyaknya harus betul-betul panas dulu ya. Teman-teman kita minyaknya udah panas, kita masukkan bawangnya. sedang ya ini kita masih menggoreng bawang sumenep ini wanginya udah kemana-mana banget teman-teman wangi banget wanginya sesuatu banget ini bawang goreng sumenep ini kita tunggu sampai mateng ya Kalau udah kuning seperti ini Harus terus diaduk ya Supaya tidak eh, Supaya matangnya merata ini udah mateng seperti ini kita angkat Kita tuang dulu minyaknya Karena kita akan menggunakan Sama-sama menggunakan minyak baru ya Sekarang kita masukkan bawang berbes.